Berjubah, aku bangsawan kaisar. Bermantel, aku adalah teman sang ahli pedang. Aku tidak pernah mengatakannya, tapi aku melihat masa depan Gien yang cerah. Tujuanku sederhana: mengakhiri kutukan keluarga. Dari perbuatan jahat, lahir kebaikan yang lebih besar. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianatan. Di atas yang lainnya, disitulah sepantasnya kami, Max untuk memikul tanggung jawab. Keluarga Peck Sleep malu menepati janjinya. <tuk mengembalikan. <tuk mengembalikan. <tuk mengembalikan. keluarga yang paling mulia sekalipun memiliki sisi gelap. pertarungan darah bangsawan pun tidak akan menunda babak kedua. Keluarga yang paling mulia sekalipun memiliki sisi gelap. Orang-orang selalu menepati janjinya. Maaf. Saudaraku, emosi hanya akan memengaruhi penilaian ini. Orang-orang menganggapku sebagai bayangan yang tidak dapat dijangkau. Di atas yang lainnya, disitulah sepantungnya aku. Saya berada Aku tidak pernah mengatakannya, tapi aku melihat masa depan Duschen yang cerah. Aku terlahir untuk memikul tanggung jawab. Aku adalah pemandu hukum menuju neraka. Berjubah aku bangsawan Pecksley. Bermantel aku adalah Emel Sanford. Aku tidak memiliki toleransi terhadap penghinaan. Di dalam pertarungan, darah bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan kedua. Dari perbuatan jahat lahir kebaikan yang lebih besar. Anak muda, apa sih tujuanku ke depan? Makhiri kutukan keluarga. Aku bangsawan Bexley. Bermantel, aku adalah Emon, sang ahli pedang. has destroyed. Dalam pertarungan, darah bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan kedua. muda, Orang-orang menganggapku sebagai bayangan yang tidak dapat dijangkau. hanya akan memengaruhi penilaianku. Hahaha. <laughs> Anak muda, apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak pernah menyangka. aku melihat masa lalu yang jernih. Tujuanku sederhana, akhiri kutukan. Di atas yang lainnya, disitulah sepantasnya kami, Paxley, berakhir. Dari perbuatan jahat lahir kebaikan yang lebih baik. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianatnya. Keluarga Paxley selalu menepati janjinya. <San -an> <San -an> <San -an> Mungkin aku terlahir untuk memikul tanggungku. Tujuanku sederhana, mengakhiri kutukan keluarga. keluarga yang paling mulia sekali memiliki sisi jahat. Aku adalah pemandumu menuju neraka. Keluarga Paxley selalu menepati janji.